Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ada Indonesia Pada kesempatan kali ini, jumpa kembali bersama saya, Kak Dalam video pembahasan persyaratan minimal 25 SKP untuk perpanjangan STR Silakan masuk seperti biasa ke kapatelki. Masukkan nomor anggota kalian di user ID dan passwordnya. Jika kalian pikirkan 25 SKP itu banyak banget dan sulit sekali untuk mendapatkannya. Untuk kalian yang masih bingung dan belum mempersiapkan file-file dokumen untuk perpanjangan, yuk kita intip apa saja sih kegiatan-kegiatan yang bisa diinput di P2KB ini. Untuk kalian yang tidak bekerja tetapi masa berlaku STR-nya sebentar lagi expire tapi persyaratan belum lengkap. Saran saya buruan ikutan webinar-webinar karena sekarang ini hampir tiap minggu ada kegiatan webinar dan gratis loh dapat satu SKP. Yang kedua, mengikuti baksus baksos, -baksos yang bersertifikat yang diadakan DPP atau DPW Atau DPC setempat Yang ketiga Kalian bisa jadi youtuber alias tim kreator Untuk mempublikasikan Video Tentang pendidikan Atau tentang laboratorium Silahkan Nanti kalian masuk di ranah eh. Baiklah untuk kalian yang masih bingung tentang ranah-ranah kegiatan P2KB, sekilas saya jelaskan ada lima ranah. Di sini ada ranah A, ranah B, ranah C, ranah D, dan ranah E. Yang A itu mengenai pelayanan keprofesian, sedangkan ranah B itu pendidikan berkelanjutan. Rinciannya ini ya teman-teman yang C pengabdian profesi atau masyarakat bisa bakti sosial tim kesehatan juga masuk ya uh, untuk ranah D pengembangan profesi di sini masuk nah di sini ada penyusunan pedoman dan SOP yang terkait dengan laboratorium masuknya ranah D ya Sedangkan yang ranah E adalah publikasi ilmiah. Yang tadi saya ceritakan, publikasi dalam bentuk monograf video atau liplet bisa dipublikasikan di ranah E. Silakan kalian buka-buka saja input dokumen apa saja sih di dalamnya yang dibutuhkan. Untuk yang masih belum expire, buluan ikutan webinar-webinar. Nah, untuk webinar-webinar ini gratis dan kita masukkan di nomor 3, pendidikan berkelanjutan. Yuk kita input ya. Nanti judul materinya dimasukkan, penyelenggaranya dari mana, bukti dokumennya itu berupa sertifikat. Tanggal kegiatannya jangan lupa dimasukkan. Ini untuk webinar. Nah, untuk seperti biasa untuk yang bekerja bisa dimasukkan ke dalam kegiatan teknis atau pelayanan keprofesian. Nah, di sini ada pra analitik, analitik dan pasca analitik. Apabila uh, kegiatannya lebih dari 2000 sampel pemeriksaan, kalian aman untuk dapat 2 SKP. Berarti 5 tahun kali 2 SKP dapat 10 SKP. Dari ini saja ya teman-teman, dari kegiatan teknis saja. Sisanya 15 SKP lagi bisa kita kejar dengan yang tadi webinar. Seminar, workshop, baksos, dan kegiatan-kegiatan lain Seperti pembuatan SOP, pembuatan leaflet, dan lain sebagainya Untuk kalian yang masih bingung kenapa tadi saya selalu e, mengalihkan dengan 5 tahun ya Karena masa berlaku STR itu adalah 5 tahun Jadi kegiatan yang kalian masukkan adalah mulai dari berlakunya STR tersebut ada di bawah STR titik mangsa STR keluar itu ya di paling bawah atau TMT STR tersebut keluar dan di atasnya ada TMT ada kata-kata STR berlaku sampai titik-titik nah itu yang mesti kalian garis bawahi berarti kegiatan-kegiatan yang kalian input adalah antara TMT STR sampai dengan masa berlaku STR tersebut jadi paham kan? Nah, apabila kegiatan-kegiatannya kurang atau lebih dari waktu e, antara tersebut, maka akan ada tanda data Anda masukkan tidak sesuai dengan pengajuan perpanjangan dan tidak akan disimpan, bahkan tidak akan muncul e, apa SKP-nya. Untuk kegiatan yang lain yang tadi saya bilang dari publikasi ilmiah, nah dari sini video monograf liplet, ada yang sampai dapatnya 9 SKP. di kalian lihat di sini, kegiatan apa saja sih, judulnya apa? Nah di sini kalau liplet yang dipublikasikan juga bisa ya. Nah ini bisa diceklis eh, jika, jika jika bisa maksud saya bisa diklik mana yang kalian punya monograf video pendidikan atau lipat yang disebar luaskan sini. Nama penerbitnya biasanya kalian tempat kerjanya di mana. Nah, itu kan berarti penerbitnya. Misalkan di Dinas Kesehatan. Nah, berarti kan penerbitnya Dinas Kesehatan setelah itu biasa tanggal terbitnya, tanggal dipublikasikan atau bisa juga kalian klik yang video pendidikan. Misalkan di sini penerbitnya apa? diterbitkan di mana YouTube misalkan. Ya, judulnya sesuai dengan uh, judul YouTube yang kalian publikasikan setelah itu dokumen buktinya di screenshot eh, tanggal publikasi dan nama publikasinya itu lalu disimpan nah di sini ada keterangan nilai SKP nya untuk yang penulis pertama untuk monograf 5 SKP dan yang kedua 3 SKP nah yang video pendidikan ini gede 9 SKP sedangkan eh, penulis keduanya 5 SKP Sedangkan untuk liplet yang disebarluaskan ya 3 SKP saja. Sedangkan penulis kedua 1 SKP. Lumayan kan? Dari liplet yang dipublikasikan, kita klik dulu ya. Liplet yang disebarluaskan. E, misalkan kalian kerja di suatu tempat ya, terus membuat liplet. Bisa bekerja sama dengan bagian promosi kesehatannya nah kalau bisa eh, kalian yang membuat ide atau eh, yang membuat libret tersebut nah di sini dapat eh, berapa 3 skp sedangkan kalian kalau eh, ikut jadi timnya saja jadi penulis kedua dapatnya cuma satu skp apabila tiap tahun kalian buat Selama 5 tahun berturut-turut, masa STR itu berlaku, dapatlah 5 SKP. Tadi kan sudah 10 SKP, sekarang dari Libret saja sudah 5 SKP. Lumayan, sudah 15 SKP. Selain itu, kita bisa memasukkan di ranah D. Ranah D, pengembangan profesi. Nah, di sini ada pembuatan atau pedoman SOP yang terkait dengan laboratorium. Saya yakin kalian pasti sering buat untuk pedoman yang ini. Judul SOP-nya apa? Nanti ditulis di sini bukti SOP-nya juga sama. Ini biasanya cover saja. Kalau enggak, misalkan enggak ada cover boleh. apa? Uh, bukti sop-nya, tanggal terbitnya kan biasanya ada di situ ya. Nah, lumayan 2 skp. Kalau satu tahun satu uh, sop saja yang kalian bikin, maka selama lima tahun itu udah 10 skp. Begitu teman-teman. Selain itu, aktif sebagai pengurus cabang atau pengurus pusat juga pengurus wilayah di sini. Besar sekali jumlah SKP-nya, masuknya ini ke pengabdian, profesi, atau masyarakat. Nah selain itu ada ketentuan baru di P2KB dokumen persyaratan silahkan kalian upload seperti keterangan sehat KTA dan lain-lain nih ada di sini dokumen persyaratan masih di P2KB klik dokumen persyaratan di sini klik upload deku, dokumen tambah dulu ya sebentar ini lagi loading. Nah, periode P2KB-nya muncul sendiri nanti Surat keterangan apa? Misalkan surat keterangan dari PTLT Silahkan klik Atau surat keterangan sehat Misalkan sini Surat keterangan sehat Di Upload dokumennya Tanggalnya Tanggal keterangan sehatnya Lalu simpan Tambah lagi Kalau ada Misalkan kode etik Nanti tambah lagi Lalu KTA kita Simpan setelah itu biasa nanti masuk ke rangkuman sini ya rangkuman ininya dicentang sampai warna hijau lalu simpan kita bisa cek juga di logbook misalkan hasil-hasil kegiatan kita sudah muncul apa si jumlah PDF atau apa JPG nya itu memenuhi standar atau tidak biasanya kalau Uh, file nya terlalu besar tidak muncul sama sekali jadi harus di uh, perkecil dulu ya yeah, kilobaitnya. oke okay. itulah uh, borang pengisian 25 skp yang sering kalian merasa bingung oke okay, sahabat-sahabat atlm indonesia sudah mengertikan untuk yang belum mengerti silahkan tulis di kolom komentar ya sekian mudah-mudahan bermanfaat salam sehat dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh